Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sahabat ternak dimanapun Anda berada. Ini adalah salah satu contoh ayam silangan antara ayam Bangkok, Jantan, Saigon dengan ayam kampung. Ini anaknya baru berusia satu hari, ada juga yang sudah satu minggu dan ini anakan yang sudah berumur hampir tiga minggu dan ini yang berumur satu bulan juga ada yang satu bulan setengah dan ini yang sudah dua bulan setengah Dan ini adalah jantannya nah, ayam Bangkok Saigon dan ini indukannya. Ya, ayamnya lincah, lincah, dan makanannya kita beri pakan fermentasi yang dicampur dengan jagung, digapur. Nah, ayamnya alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi sahabat ternak dimanapun anda berada.